oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel saya di sini awir Official, salam otomotif, salam satu hobi nah kali ini kita ready satu unit mobil avanza tahun 2010 kualitas masih oke okay. cat masih original warna silver pokoknya kualitasnya sangat menjanjikan untuk para subscriber yang berada di luar sana ini abang ini minta diiklankan di channel youtube saya karena banyak pertanyaan dari para subscriber mobil pakaian pribadi merek Toyota tahun 2010. Veleknya masih orisinil. Semuanya masih partnya orisinil. Bagian pintu, bagian dashboard, kursi pokoknya partnya orisinil semua tidak akan ada kekecewaan daripada subscriber kita berada dulu sana bagian pelafon masih sini udah bersih wah wow, sangat bagus sekali Silakan untuk dipindang ya mobil pemakaian pribadi silakan untuk dipinang saya review seditah mungkin bagian depan dulu ini pintu satu bagian sebelah kiri Oke okay. Masih bersih Ini bagian tempat duduk Untuk keluarga Sangat cocok sekali Karena ada beberapa kursi ini Bagi pembersihan ya Pemakaian pribadi Mobil jarang Dipakai Dan sering dipajangkan atau terletak di depan rumah 2010 pajak hidup suratnya lengkap ya bang ya. silahkan cp aja ke nomor 08374 65654 65 ini bagian pedal gas rem kopling mesinnya halus sekali bunyinya tidak akan ada kekecewaan bagi para subscriber yang berada di luar sana kamu boleh cek unit bagian mesin Bang Emblem dan stainless list chrome masih original headlamp bumper original kita cek bagian mesin Ah. Sangat bersih sekali, cocok buat untuk keluarga. Silahkan saja ditinggalkan di kolom komentar, bang. Cek. Uh, tekan gasnya, pak. Iya, ya, bang. Bunyi sangat halus sekali, sangat mantap. Oke, okay, bang. Thank you. Pokoknya mesin ready, sangat ready mobilnya pemakaian pribadi tahun 2010. Orisinil, orisinil semua partnya masih kaleng, buktinya nih. Silahkan untuk dipindang ya. Terima kasih.